halo guys kita mener, mau menerapkan layangan bulus ekornya sepanjang berapa um 10 meter wow Ini lokasi di perumahan Mutiara Kunir Residen Jadi kita menerbangkannya milih di daerah yang belum dibangun Kebetulan cuaca mendung, angin kencang. Bersama anak-anak warga Perumahan Mutiara, demi residen ada Mas Fikri, Mas Aril, sama Mas Simos, Mas Rifai, Ayai, ya, ah, ya. oke, habis berapa buat ini, Mas? Kereseknya sendiri, kereseknya tiga biji, tiga biji yang besar-besar ya. Ini bahannya plastik kresek. Jokinya Mas Aril, bukan Aril Peter Pan ini. Ya. Aril Nguah, ini. Mas Aril lengoa. merah. Jadi sekali tarik langsung. Jos. Ini ketinggian kira-kira. 700 meter lah di atas tanah Zoom. ini layangan cacing ya Bukan layang, ini layangan iya kalau agak <laughs> lebih besar lagi namanya bulus bulus itu low cacing ya ini. Bulus. Ya, ini masih termasuk layangan cacing. Ah, antep pak, karena kondisi angin memang lagi kencang. Benang apa Mas Ligri? Senar pancing. <laughs> Senar pancing. pancing Kuat ya? Panjang berapa meter benangnya? 100 meter Oh iya iya So, di yeah. selokan ini dikasih ikan lele <laughs> dia nyambi. layangan jating anteng subscribe mas bro channel ini gak ini ini gak ada ini audio ini respi oh, bisa dilihat dari dedaunan ya kecepatan angin kira-kira 0,01 km per menit Ketol layangan cacing, orang sediritik. Yang membuat apa ya sih mas? Kerangkanya mas? Membuat saya. Oh sama sekalian bahan plastiknya. Iya. Ini mas Aril ini bagian apa? Ini bagian lihat. Oh lihat lihat. Juragan nih. Ya juragan bos. Rambutnya sampai kering ya, sering main layangan. Sampai ya, merah, <laughs> nih, rambutnya karena sering main layangan nih. Nggak pakai topi. Jadi untuk teman-teman kalau main layangan, jangan lupa pakai topi. Biar rambutnya nggak kayak Mas Aril. Hmm. Ini kebetulan agak mendung memang, nggak apa-apa nggak pakai topi ya. yes i guess, I guess.